Harga beragam jenis cabai pada hari ini, Selasa, 23 Agustus 2022, terpantau turun, kecuali jenis cabai rawit hijau yang mengalami sedikit kenaikan. Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIPSEN, dari empat jenis cabai, hanya cabai rawit hijau yang hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,29 persen, atau Rp150 menjadi Rp51.600 per kilogram, kilogram. Meski terpantau naik, harga komoditas tersebut dalam satu minggu terakhir mengalami penurunan dari Rp 53.300 menjadi Rp 51.600 per kilo. Sementara jenis cabai lainnya, yakni cabai rawit merah turun Rp 1.000 menjadi Rp 63.100 per kilogram, cabai merah besar turun Rp 850 rupiah menjadi Rp rupiah per kilogram. Dan cabai merah keriting terpantau mengalami penurunan Rp 900 menjadi Rp 61.000 per kilo. Komoditas tersebut turut mengalami reli penurunan dalam satu minggu terakhir. Per 15 Agustus 2022, harga cabai merah secara umum mengalami penurunan dari Rp 63.700 menjadi Rp 60.900 per kilo. Sementara cabai rawit secara umum turun dari Rp 61.900 rupiah menjadi 58.850 rupiah per kilo. Artinya cabai merah mencapai tingkat penurunan 4,4 persen dan cabai rawit turun sebesar 5 Penurunan tersebut diprediksi masih akan terus turun seiring dengan panen yang telah berlangsung di beberapa sentra cabai di Pulau Jawa. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa tren penurunan masih akan terus terjadi dalam beberapa waktu ke depan seiring dengan mulainya masa panen di sentra-sentra penghasil cabai dan bawang merah. Sekian harga cabai untuk tanggal 24 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.